Selalu dimudahkan, amin Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini Kita tentunya selalu mendapatkan kebahagiaan kali ini lewat postingan Bunda Lesti semalam Yang mengunggah sebuah postingan foto yang sangat cantik, Masya Allah Di opening Bunda Lesti sudah membuat semua orang terpesona Istrinya Papa Bilar memang luar biasa, cakep banget Semoga Bunda Lesi selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Tak henti-hentinya selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Aura-aura semakin keluar saat Bunda Lesi pun mengunggah video saat Bunda Lesi saat berjalan bersahabatnya di atas panggung. Aura Bunda Leslie semakin terlihat bersinar, Masya Allah. Ini mah kebahagiaan yang warga Konoha dapatkan di acara semalam The Academy Lima Final Audition. Semoga idola kita selalu menampilkan penampilan terbaik dan selalu memberikan karya terbaik ya. Kita selalu menunggu kejutan-kejutan yang selalu diberikan, selalu disuguhkan oleh idola kita ini. Hingga komentar pun banyak sekali diberikan. Dari Tenovi juga persahabatnya ikut menangkapi, cantik banget, eh bundanya Akang katanya itu, masya Allah, Tenovi aja yang setiap hari melihat bunda El, menyatakan salah langsung bahwa penampilan semalam cantik banget. Komentar selanjutnya persahabat diberikan juga dari akun Instagram Bobby Maulana. Kak Bobi mengatakan, masya Allah, tabarakallah, dedek sukses terus. Lancar sadayana malana sehat barokah Gina Amin. Ini doa baik banget ya untuk keluarga Bunda Lesti. Mudah-mudahan doa baiknya dikabulkan. Ini luar biasa Masya Allah. Dukungan yang tahan tentinya selalu diberikan dari orang-orang baik. Yang selalu mensupport idola kita. Kemudian juga bersahabat ya, Pak Marjin pun ikut berkomentar di postingan Bunda Lesti. Pak Marjin mengatakan, Triple G ya bun, gutak gitek geol katanya tuh, Masya Allah, Triple G kata Kak Marcin ya <laughs> Ini sih luar biasa, kebahagiaan, kebanggaan tersendiri untuk warga Konoha Penampilan Bunda Lesti mampu membuat orang terpesona, wow Masya Allah Kemudian apa disimak juga, ini ada momen spesial juga yang kita dapatkan semalam banyak keseruan, banyak momen yang bikin bengek banget ya Kegesrekan dari Lesti dan Bilar selalu diperlihatkan di atas panggung Ini sih luar biasa persahabat ya Meskipun banyak sekali komentar-komentar tidak baik persahabat kepada Lestler Terutama Rizky Bilar yang saat menggoda peserta Tetapi itu hanya gimmick saja persahabat ya Sebagai fans sejati pasti tahu bahwa di atas panggung itu hanya gimmick dan kita lihat keseruan semakin bertambah Para host yang juli selalu saja persahabat ya di situ memancing-mancing idola kesayangan Inilah makin suasana seru banget persahabat ya Papa Bilar selalu tentunya memanggil sayang kepada Bunda Lesti Inilah yang membuat kita adem Dengan kalimat sayangnya Papa Bilar kepada Bunda Lesti Masya Allah banget ya Dan Dewi Persik pun persahabat ya Tidak mau nih, tidak berani kalau ada istri tercintanya di situ. Masya Allah, inilah kebanggaan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan, idola kesengan kita tetap konsisten, tetap profesional kerja, bersahabat ya. Hiraukan saja orang-orang yang selalu berkomentar tidak baik, karena itu hanya membuat kita semakin terganggu, bersahabat ya. Kita tetap optimis, tetap support, tetap kompak sebagai fans, selalu mendukung yang terbaik buat Lesti dan Bila. Komen ini pun diunggah kembali oleh akun lesti lestibilar.official. Kalimat caption pun dituliskan. Sekarang mas sayang-sayang terus panggilan kan gue yang meleleh kayak Lilin katanya tuh alhamdulillah Masya Allah banget ya. Papa Bilar yang bilang sayang eh semua orang yang meleleh inilah kebahagiaan tersendiri yang selalu kita dapatkan dari Lesti dan Bilar. Kita lihat juga juga komentar diberikan dari akun leslar1908 disitu mengatakan tetap ya, manggil sayangnya gak lepas kayak udah nama panggilan mereka. Bukan kakak dedek lagi, tapi kakak sayang. Semoga Allah selalu melindungi kalian dalam kebaikan. Amin. Kita selalu mencoba tetap optimis untuk selalu dukung yang terbaik buat Lesti dan Bilar. Berikutnya, persahabat, disimak juga. Ini ada momen spesial, cidukan di Bandung, persahabat ya. Bandung memang punya cerita untuk Lesti dan Bilar, Masya Allah. Datang langsung disambut dengan baik Itulah orang yang sangat humble Orang yang sangat baik Mudah-mudahan kebaikan selalu diperlihatkan Selalu menjadi contoh Untuk kita semuanya amin Berikutnya persahabat ya kita lihat Makin bertambah Tentunya sayang kita melihat Lesti dan Bilar Momen cidukan-cidukan seperti inilah Yang dibikin kangen oleh warga Konoha Luar biasa Kesayangan kita semuanya Kesayangan Leslar Semoga rumah tangga ya tiljan. amin Berikutnya juga bersahabat ya kita lihat nih Momen cidukan yang sangat luar biasa di atas panggung Karena VOL SCTV gak bisa mopon banget ya memang Saat penampilan idola kesayangan di atas panggung Kali ini momen dimana Papa Bilar cium Kepalanya Bunda Lesti ini Masya Allah banget Dan kita lihat juga persahabat ya Ke kabar berikutnya Ini ada info sementara Mengenai polling penampilan Paling dinanti di HUT SCTV ke-32 Alhamdulillah pasangan Lesti Rizky Bilar Masih berada di puncak di nomor satu Dengan perolehan voting 7.225 votes sedangkan di nomor 2 ada Agnes Mo dengan perolehan voting 6.789 votes Yo, tetap semangat, tetap dukung yang terbaik jangan lupa juga untuk mendukung idola kesayangan kita di Indonesia Award ya itu yang terpenting karena Leslar masuk 4 nominasi, kita wajib dukung, wajib support, dan doakan yang terbaik. Kita juga masih menunggu cidukan terbaru, hingga kabar baik selanjutnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar menarik dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.